Hutan Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia, karena kawasan hutannya yang sangat luas, yaitu sekitar 40 8 juta hektar. Jadi tidak jarang kita akan menemukan beragam flora dan fauna di dalam hutan Kalimantan ini. Mulai dari binatang yang biasa sering kita jumpai, hingga binatang yang hampir punah. Kira-kira hewan apa saja yang identik dengan hutan Kalimantan? Nah kali ini kita akan membahas Hewan-hewan yang hampir punah di Pulau Kalimantan 1. Orang Utan Orang Utan atau mawas adalah salah satu jenis kera besar Dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau cokelat Yang hidup di hutan tropis Indonesia dan Malaysia Khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera 2. Beruang Madu Beruang Madu termasuk familia Ursida dan merupakan jenis paling kecil dari kedelapan jenis beruang yang ada di dunia. Beruang ini adalah fauna khas provinsi Bengkulu, sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut. Beruang Madu juga merupakan maskot dari kota Balikpapan. 3. Bekantan Bekantan adalah jenis monyet. Berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan Dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus nasalis Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan Yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai 4. Burung Raja Udang Kalung Biru, Kingfisher biru) Adalah spesies Kingfisher di subfamili Alcedininae. Habitat aslinya adalah hutan dataran rendah lembab subtropis atau tropis dan sungai. Ini adalah kingfisher kecil yang agak gelap, laki-laki sangat khas, dengan pita biru hijau lebar di dada. 5. Burung enggang atau Rangkong Rangkong, enggang, Julang, Kangkareng adalah sejenis burung yang mempunyai paruh berbentuk tanduk sapi, tetapi tanpa lingkaran. Biasanya paruhnya itu berwarna terang, nama ilmiahnya Buceros merujuk pada bentuk paruh dan memiliki arti tanduk sapi dalam bahasa Yunani.